Kucing Ojos Azules pertama kali ditemukan di Meksiko pada tahun 1984. Kucing ini mempunyai mata biru yang sangat mencolok dan mempesona. Ojos Azules adalah bahasa Spanyol yang berarti, mata biru. Kucing Ojos Azules tidak selalu memiliki bulu berwarna putih. Bisa juga terdapat pada kucing dengan warna bulu yang berbeda seperti hitam, biru, dan krem. Kucing Ojos Azules memiliki fisik yang cukup besar dan proporsional dengan berat badan rata-rata antara 4 sampai 6 kg. Bulu kucing Ojos Azules halus dan lembut dengan warna yang bervariasi dari putih, biru, coklat, hitam dan lain sebagainya. Kucing ojos azules mempunyai kepala berbentuk segitiga dan memiliki ukuran telinga yang proporsional dengan tubuhnya. Kucing ojos azules memiliki kepribadian yang cerdas, berani, dan lincah. Kucing ojos azules sangat bersosialisasi dengan manusia dan kucing lainnya.